Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada, Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube DivaTV Yang akan selalu memberikan Kabar baik, kabar Dari Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Persahabat ya kita lihat momen spesial yang sangat benar-benar membahagiakan ketika melihat Pasangan fenomenal Lesti dan Bilar tampil cute di atas panggung dengan genggaman tangan yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu seperti ini Leslar. Semoga selalu rukun bahagia dan sakinah mawadahurrohmah untuk rumah tangganya. Amin. Kita lihat juga bersama baca kalimat caption yang dituliskan oleh akun sandal Putih Bilar. Bahagiaku sederhana. Cukup melihat mereka bahagia, aku pun ikut bahagia Masya Allah, betul sekali persahabat ya Ketika kita semuanya melihat dan menyaksikan Lesti Bilar Bahagia Kita yang melihat, ikut bahagia juga Masya Allah Kita lihat juga tanggapan komentar dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Faulina Astor mengatakan Sama, Masya Allah, lihat mereka sedih, ikut sedih Lihat mereka bahagia, Masya Allah, ikut merasakan kebahagiaan itu. Padahal bukan siapa-siapa mereka, tapi aku adalah yang mencintai mereka tanpa tapi. Sehat-sehat dan bahagia terus kesayangan. Luar biasa tanggapan, Masya Allah. Kita lihat juga persahabat ya, komentar dan tanggapan lain dari akun Fajar Hesti Yuliani. Sama kalau dedek nyaman dengan Bilar dan bahagia bersamanya yang sudah diyakini bahwa Bilar memang jodoh dari Allah. Kita fans ikut mendoakan, samawa dan mempunyai keturunan soleh-soleha. Karyanya dan usahanya disukai dan bermanfaat bagi masyarakat dan cukup. Aduh Masya Allah, luar biasa. Doakan, support dan dukung selalu untuk Lesti, Bilar, dan family. Kemudian juga bersahabat, ini ada kabar yang sangat benar-benar membahagiakan Kita throwback, kita flashback ke momen acara IMA 2021 Ini RCTI langsung yang menyampaikan Lesti adalah bintangnya bintang IMA 2021 Memborong piala penghargaan sekaligus empat piala disabet oleh Lesti Kejora dalam ajang IMA 2021 dan kita yakin, di tahun 2022, Bunda Lesti akan kembali memborong Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022. Ini langsung RCTI yang menyampaikan persahabatnya bahwa Lesti adalah bintangnya Bintang IMA 2021. Doakan, dukung, tetap support karya-karya Lesti dan Bilar. Berikutnya juga persahabat kita lihat Untuk hasil akhir vote Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora ini unggul jauh dari lawannya Ini meyakinkan warga Konoha persahabatnya Bahwa Lesti akan memborong piala penghargaan Bismillah persahabat Insya Allah jangan lupa saksikan tanggal 8 Desember 2022 nya di RCTI Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa hadir, bisa tampil di acara tersebut. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya, untuk warga kuno, ha? jangan lupa juga untuk selalu streaming lagu-lagu Bunda Lesti di aplikasi Spot TV. Yuk, dukung terus karya-karya Bunda El. Mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaiknya untuk kita semua. Ya. Kemudian juga, persahabat, kita lihat ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun Al-Fatih Kejora. Sampai saat ini masih banyak orang Menyepelekanmu Merendahkanmu, tetaplah baik hati Selalu sopan dan bekerja keraslah Untuk keluargamu Dan buktikan sama orang Yang selalu merendahkanmu Tetap sabar dan semangat terus Ini kata-kata untuk Rizky Pilar Tetaplah bersabar Papa B Tetaplah semangat untuk keluarga Dan rumah tangga Kita sebagai fans tetap menjadi fans yang baik untuk selalu mensupport Lesti dan Rizky Billar. Kemudian juga persahabati ya kita lihat banyak tanggapan komentar yang diberikan juga. Salah satunya dari akun Ida Auver2 mengatakan Benar banget, gak usah membuktikan kesungguhan kepada orang lain. Karena mereka bukan siapa-siapa kamu, buktikan kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu juga Allah SWT. Karena kalau kamu membuktikannya untuk manusia-manusia pembencimu itu tidak ada artinya. Malah semakin iri dia melihatmu. Buktikan kepada istri, anak dan Tuhanmu, maka kamu akan mendapat keberkahan. Amin. Kami yang selalu mencintaimu mendukungmu Les lovers, belovers dan Leslie be lovers. Masya Allah, begitu banyak persahabat dukungan yang diberikan untuk idola kita. Selanjutnya juga persahabat diperhatikan ya, ada postingan cute dari Enin dan Abang El. Aduh, masya Allah banget ya. Selalu bahagia untuk wrestler family. Masya Allah, Abang Fatih gak kerasa ya bulan ini sebentar lagi akan Ulang tahun, yang ke satu tahun, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan membanggakan. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru, hingga cidukan vitamin hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik. Kabar terbaru, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.